Do I have Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyadu an la ilaha wahdahu la lah. Wa asyadu anna sayyidana wa maulana abduhu ba'da. Wa rasuluhu la Allahumma wa sallim wa wa azim Wa barik ala sayyidina wa, wa, wa, wa muhammad وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم قل رب اشرح لي Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala wa kita semua bisa bersama-sama menuntaskan salah satu kewajiban kita sholat maghrib ya, berjamaah insya Allah kita menunggu datangnya waktu sholat isya, kita manfaatkan waktu ini yang sebaik-baiknya yaitu dengan uh, membaca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim walaupun hanya satu ayat atau dua ayat yang kita baca. Mudah-mudahan ini menjadikan salah satu fahala yang baik dan makbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ya Allah ya robbal alamin.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 mendapatkan syafaatul uzma dari baginda nabi. Amin Allahumma ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapa hadirin kaum muslimin eh, rahimakumullah. Kemarin minggu yang lalu kita sampai ayat ke-28 ya ayat 28 kaifa takfuruna billahi wa kuntum kita lanjutkan ayat selanjutnya yaitu ayat ke-29 wallazi khalaqalakum supaya kita mempunyai faalah ya tidak hanya mendengar yang pegang Quran bisa ikut baca dan yang tidak mungkin ikuti aja lafad-lafad yang dibacakannya yuk kita sarangnya ibu eh. supados gaduh pahala orang aus ayat waladi tos kapanak semuanya udah, ke, udah ketemu pak udah ada ya A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahi rrahmani rrahim Sara Huwal ladzi khalahum <tuh> qalan qum jin jamī'an sok lajin summas Fasawahun nasabah bi kulli syai'in alim InsyaAllah kalau kita ada waktu kita teruskan Wahid kolaro, bukan huwa <tuh> hu ya haknya hak besar ya jadi hadada disebutnya hadada jadi hak yang harus makhorinya dari dada huwa alladhi khalaqa lakumma fil ardi jami'a huwa ari Allah ita alladhi khalaqo dat anu parantos nyiptakin Lakum pikin aranjen kabeh Ma sakabeh perkara Fil ardi anu aya di bumi Jami'an tingkahna sakabehna Thumma stawa mangka salah jenna nga Allah Ila sama kana pirang-pirang langit Pasawwa Mangka nga jantankin Allah kana eta langit Sama bimana jamaknya. Kemari hunna jama' Mu'an Saba'a samawat kana tujuh pirang-pirang langit. Wa huwa ari Allah bi kulli syai'in kana sakabehna perkara eta alimun dat anu uninga. Huwallazi dia Allah. Allah allazi khalaqala kum Dat yang menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini Sumastawa tawa sama kemudian Allah menuju kepada langit Pasau wahuna mangka jadilah langit Sab asama watin tujuh lapis langit wa huwa allahu bi kulli syai'in alimun Allah itu maha tahu terhadap segala sesuatu Ibu bapa yang mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala huwa alladzii khalaqalakum ma fil ardi jami'an Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala ini menjadikan dalil ayat ini bahwa pada dasarnya pada dasarnya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah hukumnya mubah Apa, Hukumnya Mubah Kenapa mubah Karena ayat ini menunjukkan Bahwa Allah menciptakan Semuanya yang ada di bumi ini Lakum Ini khusus untuk kalian semua jadi khusus untuk kalian semua, bukan untuk siapa-siapa. Lakum ma fil ardi jami'an semuanya. Tanpa terkecuali mempuny semuanya mempunyai hak untuk memakainya, mempunyai hak untuk memanfaatkannya ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini dulunya, gitu kan? Jadi, asalnya Allah ciptakan ikan, ciptakan laut, ciptakan bumi, ciptakan makanan yang ada di muka bumi ini. Lakum jami'an untuk kamu sekalian semuanya, ya, tanpa semuanya, karena disitu adalah hukumnya mubah, artinya belum ada. Apa haram, belum ada. Apa yang disebut itu subhat. Apa yang disebut dengan itu halal. Karena ini semuanya lakum. Untuk kalian semuanya. Allah ciptakan merupakan kebaikan Allah. Buat seluruh manusi, manusia. Nah itunya. udah seluruh manusi, manusia. Manusia. Alladhi kholakolakum ma fil ardi. Allah ciptakan maaf. Ma ini mak mausul, bisa diisi dengan apa saja, Saya sering sampaikan wa ma wa man wa ma wa al madukir Jadi alif la mausul, man mausul, ini hukumnya umum bisa ema ini diisi dengan gunung, Allah ciptakan gunung, Allah ciptakan laut, Allah ciptakan makanan, Allah ciptakan tanah Dimanapun berdiri sejengkal tanah pun tidak ada terkecuali itu milik Allah subhanahu wa ta'ala Dimanapun kita berdiri, dimanapun kita berada itu sedang ada di atas tanah Allah sedang di atas airnya bumi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ciptakan bumi ini, Allah ciptakan makanan yang ada di bumi ini, itu lakum. Bagi siapa untuk kalian? Ya, untuk kalian. Nah, setelah itu, ini Jailun Filadiah Khalifah. Kemudian itu ada sebagian manusia, ya Pak ya. Kalau dulu gitu kan, Nabi Adam lahir di muka bumi ini, mau di mana saja bikin kemah, enggak ada yang usil. Mau di mana saja bikin rumah, enggak ada yang usir Pak. Kenapa? Karena itu Allah ciptakan lakum untuk kalian itu semuanya. Jadi sebelum ada istilah disebutkan dengan tuan tanah ya atau tuan rumah Sebelum adanya tuan tanah dan tuan rumah ya Pak ya Itu kita itu masih ada hak untuk mendiami Dan untuk memanfaatkan ciptaan Allah itu ya? Karena Allah sengaja Allah sengaja menciptakan bumi ini Untuk kalian dalam tafsir Jalalain dikatakan Litan uhu. Pertama kita ini untuk mengambil manfaat dari apa yang Allah ciptakan ini, Litan Pak Uhu supaya kita semua memanfaatkan dengan baik, dengan sebaik-baiknya apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini, ayo manfaatkan oleh kita. Gan cuman sekarang ini karena sudah ada tuan tanah itu ya, sudah ada, ada istilahnya kavling ini yang punya ini yang ngurus ya. Padahal dulunya ini nggak tahu punya siapa kan? Betul kan? Mubah, Allah yang ciptakan. Coba kita gunung, kita di gunung saja. Gunung Halu, gunung apa tuh? Gunung apa itu? Di gunung saja. Gunung Puntang itu belum ada siapa-siapa di situ, ya. Itu tanahnya tanah punya negara katanya. Tapi kalau kita bikin rumah di tuntuk sementara itu, kita nggak usah beli kan? Apalagi dulu Sebelum ada ini negara Sebelum ada ini apa kekuasaan Wilayah dan pembagi Dibagi-bagi wilayah Itu semuanya ada ciptaan Allah subhanahu Pada dasarnya Semuanya mubah mutohir Semuanya suci Disucikan semuanya mubah Dan diunangkan siapapun Memilikinya dan siapapun Memanfaatkan semua Ciptaan Allah subhanahu Wah Taala, coba kalau kita dulu di Bandung pertama kali kita ada. Siapa ya? Ini rumah dari siapa? Dibelinya dari siapa? Tanahnya dari siapa? Dari si Anu, dari si Anu, dari si Anu. Pasti kesananya apa? Nggak ada, apa? ada ujungnya? Siapa? Nggak ada yang punya dulu. Ya kan? Kadang-kadang orang bikin-bikin, bikin-bikin eh, kecil-kecilan. Dia lama-lama dibangun permanen-permanen, diurusin, jadi hak milik. Ya kan? Jadi urusannya dijual transaksi dan lain sebagainya. Kalau dulunya mubah Allah ciptakan itu. Kalau Bapak dulu ketika lahir itu langsung di Bandung, umpama cuman sendirian, belum ada siapa-siapa, pasti tanah ini Pak belum ada tuan tanahnya. Ya. Siapa yang ciptakan? Wallazi khalaqalakum. Allah yang ciptakan. Buat kalian ini secara mubah Tujuannya Allah menciptakan Apa yang ada di muka bumi ini Yang pertama adalah Silahkan ibu bafa Memanfaatkan ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini Manfaatkan se apa sebaik-baiknya Satu, Musa memanfaatkan Cara memanfaatkannya sesuai dengan porsinya Allah ciptakan air Manfaatkan air itu oleh kita Karena air itu adalah sababul hayat Sebab dari kehidupan Air itu sebab dari kehidupan Kalau manusia hidup tanpa air Mungkin kehausan Kesananya bisa kelaparan, bisa jadi mati akibat kurang pengairan. Ya, ya, jadi kurang air bisa celaka karena sebab kehidupan terlalu banyak air juga bisa jadi bah bahaya, mendorot kebanjiran. Ya, Pak, ya, jadi kita semua ketika air yang mengalir manfaatkan sebaik-baiknya, pakai wudhu, jangan berlebihan wudhunya. Ya, mentang-mentang airnya banyak kudunya sampai wur-wur itu isrop namanya nggak boleh. Inna la yuhibul mus musrifin sesungguhnya Allah itu tidak menyukai kepada orang-orang yang isrop. Isrop itu berlebih. Jadi apapun ibu naon naonwa'e nuku orang digarap, lamun kelebihan itu nggak boleh. Ya, kalangkungan itu nggak boleh enggak boleh wudhu kebanyakan airnya mentang banyak airnya usum hujan wudhunya sampai seumur sampai basah-basah badannya itu itu enggak mau mubadhir kalau wudhu berapa kali satu kali wajibnya dua satu dua tiga hukumnya sunnah so, so kita bilas apa wasuh wajah ini wasuh wajah ini ini yang wajibnya yang pertama pertama kali ibu bapak harus betul-betul apa dibilasan yang pertama ini jangan sampai ada yang kiriwat walaupun satu titik ya walaupun satu titik di sini ada kumis rada tebal ah kemungkinan ini walaupun tebal bisa masuk air usahakan Ya punya jenggot, jenggotnya tebel, lebat, umpamanya. Tapi kalau di airnya dimasukkan, masukkan biasa akan terkecuali kalau seandainya tebelnya luar biasa ya Pak, punya jenggot tebel sehingga nggak mungkin walaupun digimanain itu air masuk ke dalamku kulit itu nggak usah ya, nggak usah. Alhamdulillah tilu tuli lamar sama <laughs> wajib we. wajib apa sih air itu nyampe di ku kulit wajib itu hukumnya ya maka itu bilasan pertama wajib itu jangan kita rusuh-rusuh ya jangan gesa-gesa-gesa langsung tiga k satu kali itu wajib yang dua kali hukumnya su yang keduanya sunat yang ketiganya su sunat kalau seandainya kita tiga kali ada istilah orang sunat nista majah utama satu, dua, tiga kali sudah selesai Udah jangan sampai ke empat kali, ke lima kali Sampai suur suwur Habis itu umpama di toren itu di atas Itu nggak boleh kelebih Kelebihan ya Jangankan yang kelebihan mah yang halal juga Jadi haram Makan ibu satu firing ha, halal Kalau lima piring bisa jadi haram Kenapa? Karena ini sudah apa? Sudah penuh Perut kita sudah tidak muat kita masih terus dijejol, nah ini haram hukumnya kan? Haram. ya. Ibu juga, umpamanya dari rumah ini dikasih makan. Kita mampir lagi ke rumah yang kedua, mau makan lagi dikasih. Makan lagi padahal udah kenyang. Ini nggak boleh. Jadi wakofil harami bisa terjadi. Kita termasuk makan, jadi makannya makan haram. Walaupun itu jelas nasinya halal, orang ngasihkan ya. Ya, kita yang makan gitu kan bukan nyolong bukan nyuri bukan apa ini asli ikhlas Allah orang yang memberi tetapi kalau seandainya sudah kita ini kenyang ini kita maksain sampai kemerdekaan sampai susah bangun nah, ini kan ini timbul jadi ha? haram ini berlebihan juga semuanya jadi ha? haram sholat Salat ada yang berlebihan kan sampai tangannya juga sampai ke belakang. Orang lain cuman segini, paling banter segini gitu kan, Kan macam-macam gitu kan, segi segi ada ya Ada ada ada yang gini ada, ada yang gini, ada ini mau sampai gini, Allah itu itu berlebihan itu segi segi segi segi jengkang jengkang segi segi segi itu gimana ajarannya bapak kan beda-beda kan beda-bedanya beda, -beda ya. istilah kita beda-beda apa takbiratul ihram itu beda-beda beda-beda apalagi sebelum takbiratul ihram itu mas sebelum shol sholat itu ya jadi asa Allah bar jadi jangan sampai apa berlebihan sampai apa ini gitu kan ah itu Terus ada ajaran seperti ajaran ini kan, ajaran seharusnya ajaran itu yang harusnya di tempatnya masing-masing kalau seandainya tidak lohis di tempat itu kan jadi masalah ya. Seperti kita ini memang waktu di, di sholat ini harus apa harus kene harus apa nih? Harus harus adek ya supaya setan gama gak masuk supaya setan gama tidak masuk, tapi maaf kalau ada pendapat orang ini harus saling injak, itu kan bisa jadi ribut pak di masjid sana, pak ada. Masjid sana ada, pak. Kenapa di belakang itu sanggil ijo injak? In In injak lagi, In injak lagi, gitunya. In injak lagi, gitunya. In ini orang yang satu ajaran injak, yang satu ajarannya? Bukan, nggak <gih> mau mau di -in injak, kenapa kamu injak saya? Wah oh, gitu, sampai rame, sampai ramai lagi, lagi sholat, sampai ra rame makanya ya kalau posisi kita ini karena posisinya di sini umumnya seperti ini ya, teman ada aja ya, cuman nempel aja itu sudah sudah sah nggak usah apa saling in injak. Kalau yang mau saling injak mungkin ada di masjid mana gitu kan itu perkumpulan seperti itu ya silahkan ya kan ya, kita ini cari yang U, umum supaya kita ini ada kebersamaan di dalam ibadah. Ibadah, ya kan ada pendapat harus digini, harus dijak ya. Tapi kebanyakan, kalau di sini tidak ya, ya di sini kebanyakan ti tidak asal apa-apa. Apa ini jangan berlebih, berlebihan itu pun berlebihan. Jadi memanfaatkan ciptaan Allah ini, jangan sampai berlebihan, Pak air ini minum saja minum kita berlebihan sampai ini cukup aja minum bismillahirrohmanirrohim begini ini bagus pakai tutup dibuka dulu terus di Hai contoh imajah diminum nah, tutup lagi ini harus ini harus pakai tutup Kenapa? Ketika dibuka ini, kalau membuka gitu, nanti ini setan ini masuk. Setan ini ikut mi, minum. Makanya usahakan di rumah ini, kita ini minum pakai gelas yang pakai tutup. Setelah kita minum, lalu ditutuplah lagi. Makanya kalau biasanya orang yang berlebihan kalau ini dibuka minumnya juga sambil berdiri pegangnya sambil pegang ke tangan ki. kiri itu ajaran se setan. Berdiri itu se setan. La taqum, la taqul qaiman Janganlah makan sambil berdiri, janganlah minum sambil berdiri dan janganlah memegang gelasnya pakai tangan kiri kiri double dua pak kesalahan berdiri itu dari setan pegang tangan kiri dari se setan maka kita ini apapun cita harus kita manfaatkan li tanfau manfaatkan sebaik-baiknya gitu kan manfaatkan air itu manfaatkan jangan sampai air itu dimubadir-mubadirkan untuk apa dan ini ya secukupnya aja secukup secukupnya, al-ma'u sababul hayat, cair itu adalah air, itu sabab dari kehidu, kehidupan, kalau kita tanpa air gimana pak, ya, lungsek, ya, maka diri kita ini ada air, ada air di dalam diri yang mengalir ini ya, ada air ya jadi, apapun ciptaan Allah itu, li pauhu jadikanlah, manfaatkanlah oleh kita semua, yang kedua, Kenapa Allah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini, yang kedua lita pahum. Kita harus paham, apa sih maksudnya Allah menciptakan ini, apa Allah menciptakan itu, kita harus paham. Artinya setiap Allah menciptakan sesuatu, kita harus berpikir dengan akal sehat, berpikir kita dengan apa? Dengan iman. Kenapa? Karena tidak ada satu ciptaan Allah di muka bumi ini ya, yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada keuntungannya, pasti dibalik itu ciptaan Allah apapun Allah menciptakannya itu pasti ada keuntungan, ya. Seperti Allah menciptakan apa uh, nyamuk itu kan? dijadikan perumpamaan Allah ciptakan nyamuk memang itu di sisi lain ini akan menimbulkan penyakit apalagi disebut dengan demam berdarah penyakit yang sangat mematikan dan sangat memilukan ya. Tetapi dibalik itu penyakit adanya penyakit yang timbul dari nyamuk itu Allah ini apa mengungkap tidak sedikit orang yang banyak uang akibat adanya nyamuk Tidak sedikit orang yang sukses dengan adanya nyamuk ya kan Dokter bu, dokter juga kan sampai kaya banyak uang Akibat apa ngobatin orang yang kena nyamuk sehingga ada jurusan dokter? Jengket, jeng, apa jurusan penyamukan? Ya kan? nah, penyamukan ini mengikuti nyamuk. Bagaimana nyamuk ini? Seperti apa? Centiknya nyamuk? Nyamuk yang apa? Demam beras? Seperti apa? Itu kan ada, ada apanya? Ada uh, penelitiannya. Makanya Allah ciptakan nyamuk ini di samping menjadikan sebagai lara, menjadikan penyakit, menjadikan bawah bagi umat, bagi manusia. Tetapi di balik itu juga ada keuntungannya yang sangat besar sekali. ya pak cik obat nyamuk di segala rupa obat nyamuk? Wah, elekt elektrik, obat nyamuk nuri bakar. Obat nyamuk nudi uh, oles, obat nyamuk apalagi yang digosok-gosok gini, hmm. itu macam-macam obat nyamuk tuh, ya bayang. Dari mulai pabriknya sampai penjualannya, dari mulai yang apa jualan yang besar-besaran sampai jualan eceran itu semua mempunyai mendapatkan batik dan keuntungan pak dari apa? Dari nyamuk kan? Jadi kita jangan menyalahkan, Allah kok Allah menciptakan nyamuk nih." Jadi ribet semuanya, anak-anak pada bentol penyakitan semuanya, tetangga mati karena demam berdarah, "Kok Allah ciptakan penyakit nih?" Eh ya, gitu kan, memang di samping ini penyakit, tapi di samping lagi menjadikan apa? Keuntungan, bekal untuk kehidupan seluruh manusia. Manusia, coba kalau umpamanya ada lalat kan. Kata Rasulullah kalau ada lalat, sudah angkang-angkang di atas air, ya langsungkan apa? Ditelemkan WKBH anak Kenapa? Karena kata Rasul itu yang satu bawa penyakit, yang satu bawa obat. Jadi kalau seandainya udah tanggung lalat udah masuk di situ ya udah gituin aja, lelepkan masa kalian gitu kan? supaya apa? Supaya penyakitnya masuk obatnya juga ma masuk supaya tidak jadi apa-apa. Udah itu angkat semua buang, juga ya kan? sudah dilelepin lalurnya, angkat buang gitu. karena itu rahasia Allah Subhanahu. Wata jadi Allah menciptakan apapun makhluk sekecil apapun pasti itu akan ada manfaatnya kalau kita difikirkan. Apa? Maksudnya? oh manfaatnya itu kalau di kalau asu kalau asu ya manfaatnya bukan yang manfaat ada yang ketiga litak kita harus dijadikan contoh ini dalam tafsir Jalalainnya kebetulan saya tiba dalam tafsir ada tiga kenapa Allah ini ciptakan ini maksud ayat ini pertama tadi supaya mengambil manfaat dari apa yang Allah cipta ciptakan yang kedua supaya menjadikan bahan pemikiran itu kan supaya menjadikan bahan pemikiran yang ketiga yaitu bahasanya waktabiru itibar dijadikan con contoh banyak salah satunya tadi di dalam kitab asafinatun ada beberapa contoh yang harus kita tiru bukan sunnah rasul gitu ya. itu ulama dalam kitab asafinatun ada 10 kebaikan ya salah satunya dari apa tadi Mas ya? gogog ya kalau bilang orang Jawa apa Mas asuk iya sejelek-jeleknya asu anjing Pak itu ada kebaikannya ada kebaikannya ya yang pertama asu itu ulama menyampaikan ya yang pertama itu apa matanya melek tapi hatinya anjing itu bangun Pak coba aja Coba aja Pak Pak kalau dekatin anjing yang lagi tidur Pak tidur matanya tidur. Kalau kita dekatin, ketuk langsung peran jatuh. Beda dengan kita, kan? Kalau kita ma matanya tidur, hatinya? Wah, lalap. Cirinya gimana? Cirinya? Pak, bangun, subuh. Oh, pak, bangun, subuh. Wah, udah dibanyur, mah. Udah disiram satu ember. Tetap, we. ya Nggak bangun-bangun. Cirinya hati, melek apa tidur lahirnya ti tidur ini salah satu coba aja kalau anjingnya coba aja nanti ketemu sama anjing Bapak gebraga aja anjing seapa isilnya setidur-tidurnya anjing itu pasti langsung itu satu Pak ya yang kedua anjing itu mempunyai sifat ya setia ya ini saya Enggak dibaca tapi saya pernah baca Dalam kitab Safinatun itu Saya pernah baca itu dulu beberapa, beberapa kali Tapi saya keingatan keingatan Tapi enggak semuanya mungkin yang ingat aja Tapi saya janji ada ini Dalam kitab ah itu ya. Jadi e, ulama menyampaikan bahwa Yang kedua itu setia Ketika anjing itu bak, Kalau masuk yang punyanya masuk rumah sampai subuh anjing itu enggak kemana-mana pak. Kalau udah punya dunungan satu pak, kita harus ditiru ya sama ibu-ibu setia sama bapak-bapak, taat sama Allah dan Rasul. Rasulnya walaupun hujan walaupun apa yang terjadi ya kalau memang ini perintah Allah siap untuk taat siap untuk sujud, siap untuk ruku ini Pak jadi kesetiaan yang harus kita apa tanamkan di dalam hati bukan kita ini apa melihat ini di Rasul pun ada tetapi kita kalau melihat ya apa ciptaan Allah ini? Pada hakikatnya, itu suci. Semuanya asalnya mah itu ya, asalnya dasarnya. Maka di anjing pun ada apa akhlak yang bagus yang mungkin kita harus ditiru tadi itu ya. Kita ini sebetulnya, kita ini hati ini. Jangan mau, jangan apa, jangan tidur. Seharusnya apa? Oh, urusan memeliharanya itu karena itu bukan memeliharanya ya mas ya. Bukan memeliharanya yang gak boleh yaitu Yang gak boleh itu adalah apabila kita ini tidak bisa menjaga apa? Najis, mogola mugola, mugola Urusan memelihara Nabiullah, siapa? Nabi Sulaiman ya. Sampai-sampai itu dipakai apa? Dipakai jaga apa? Jaga jaga hartanya gitu kan bukan di depan rumah tapi ini di mana punya punya kita punya tempat harta penyimpanan harta kita dijaga dengan anjing-anjing maka ada anjing harobi ada anjing akur gitu kan anjing akur itu bukan anjing yang akur seperti kita anjing akur itu anjing anugalaknya gitu ya makanya anjing yang mana yang harus kita ingu gitu kan Nggak apa-apa kita ini siap punya anjing nggak apa-apa punya nyaman cuman kita ini di mana harus ditempatkannya gitu ya dimana harus ditempatkannya kalau kita di rumah mungkin enggak kira-kira tidak, tidak kan? apalagi ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Uh, apa gitu gitunya tidak akan masuk malaikat rohmat ke dalam rumah kalau di rumah itu ada gambar he, hewan baru gambar gambarnya ya baru gambar gambar itu itu memang mau itu hadis rasul mau itu kaum ulama memang ada Walaupun di debat kata wayang, beraku malah ikat siap keungan siun kunu kitu, cana cana <tuk> ke itu ucap kabur, gitu ya. ya tetap gitu. Ya tetap kita ini tidak boleh ada gambar-gambar walaupun ada apa, ada hewan wabil khusus hewan apa? gogong itunya. Hewan an? Anjing itu, itunya. Nah, itu enggak boh, enggak ada. Jadi berarti kita ini harus di mana? Harus di tempat yang hus khusus untuk menjaga apa kebun, untuk menjaga jagung, untuk menjaga harta, ya gitu kan? yang jauh gitu. Jangan sampai ada di rumah. Ini jilatannya yang power kan ya? Jilatannya. Makanya dijilatnya kalau Imam Shafeng itu berpendapat, kalau dijilat sama asu itu, diseretuk enam Tujuh kali enam pakai, iya itu. Kalau menurut Imam Malik, iman tetap harus dipo, harus dipotong, enggak ada, enggak ada, enggak Walaupun diseret di kumbah, di gawat tujuh kali, seberapa kali juga tetap aja najis. Mughalulah ilmu itu, kata Imam Malik, itu tetap harus kita jijilat anjing, kita harus apa di dipo? dipotong ya. Ini perbedaan di situ. Kalau Imam Siapa imam bisa enam kali, tambah tujuh kali dibersih, dibersihkan. Kita madhab siapa? Ya yang siapa aja. Kalau memadhab Imam Siapa ikut ke sana, Imam Malik, Imam Malik ikut ke Imam Malik. Imam Malik yang penting kita punya apa? Punya punya ulama lah ya. Minimal punya apa? Punya mad, punya madhab yang empat silahkan mau kemana gitu, pilihnya gitu. Ah. Yang mendapatkan, mengatakan, gitu. nah, kalau melihat Oh iya, ya kalau anjingnya itu di, disimpannya di ru, di rumah. Jadi bukan mendapatkan dosa saja, hadisnya itu ada uh, pertama mendapatkan dosa, yang kedua itu apa? Uh, apa ini Menam, bukan mendapatkan aja, jadi istilahnya tuh kebaikannya dikurang, dosanya ditambah. Ya, adisnya itu dua, gitu kan? Dua, dua, dua penggal itu. Nya ya. jadi barangsiapa orang yang ada makhluk seperti itu di rumahnya, gitu kan? Maka pertama itu akan menambah dosanya dan mengurangi kebaikan kebaikannya. Jadi sholat kita, jakat kita, puasa kita ini tiap hari ibu apa dikurangi? Nah dikurangi terus dikurangi salat kita pahala 10 dikurangi terus dikurangi ya dan dosanya ditam ditambah rugi untung ruginya saya kira jangankan itu ya Allah akbar Allah akbar itu jadi nggak ada ya ada ya tapi yaitu kalau kita menolong juga kan menolong ya. Menolong, jadi menolongnya ini Bisa menolong dan bisa kita Ya di mana saja gitu kan tanya aja Karena seperti ada yang cerita Orang yang sangat berdosa Menolong anjing yang kehausan Masuk sur Masuk surga ada itu kan Ada kasih sayang terhadap makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala Ya uh, makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala apalagi yang namanya sebut uh, Apa ya anjing itu Dua itu mas dari dua, Allah wa dan. Nah. Apanya? Oh iya, air minum. Oh iya, air minum. Jadi dulu itu di zaman itu di zaman setelah tabiin, itu kan? Ya sila, zaman dulu itu jam itu cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kan? Itu cerita itu seperti halnya seperti. Abu, Abu Bakar Asubli itu kan itu menolong kucing gitu kan terus ada yang itu orang yang penzina pelacur menolong an anjing jadi istilah secara logikanya seperti inilah gitu kan bukan kita harus cari anjing yang kelaparan artinya jadi kita terus secara logikanya gitu menolong anjing kok masuk surga gitu ajalah ya apalagi menolong manusia manusia yang mulia itu kan menolong anjing, menolong kucing, Abu Bakar Asubli juga itu kan, sama ada ekor kucing itu kehujanan itu dipindahkan ke tempat yang teduh pak, terus dipakai selimut, pakai selimut diselimutin, diteluhin, dia itu apa mimpi ternyata diampuni dosa-dosanya itu bukan karena jihad, bukan karena haji, bukan karena umroh, bukan karena apa-apa, tapi karena dia itu sayang sama kucing, lagi kehujanan, disimpen ibu di tempat anu teduh, diamankan, di usapan diusapan, di disimutan, masuk surga ya, secara logikanya. Ya logikanya kita ini bukan kita harus nantilah oh, cari kucing yang kehujanan gitu kan? gitu gitu kan? ini mah gitu dekucing Logikanya kita ini kita ini kok ini nolong kucing nolong anjing Allah ngampuni dosa masuk sur? Apalagi nolong mas kipul gitu kekehujanan? Ya, terkauh janan dipilih payung, punten ustadz payunglah yang beribadah w, punten beribadah ke masjid. Ya Allah, atu mampir dulu ni airnya hangat-hangat. Alhamdulillah. Kaya ini pak masuk anjing masuk sur, ngikutin siapa? ashabul kafi logikanya lah sajalah bagi kita ini ya bukan kita harus ustaz kalau gitu mah tuh kedauah arif bawa anjing aja supaya ikut surga masuk surga ya ke mana mana mawaan anjing ustaz usulnya ya bukan seperti itu mungkin logikanya sajalah ya gitu kan kita aja anjing ikut ulama masuk surga anjing mas ikut ulama Apalagi kalau manusia ikut ulang Ulama Ustaz mau kemana pengajian ikut Ah, tuh Ustadz pengajian malam salah malam roboh ya, ikutlah, ikutlah eh, Ini, ini eh, bapak-bapak anjing ikut ulama setia Ustaz. ini masuk sur, Apalagi bapak-bapak bukan anjing manusia anumul Mulia gitu logikanya begitu kan ya ah gitu ya jadi kita ini semuanya memanfaatkan bagus ada pertanyaan seperti itu jadi supaya bahasanya kesana kesini ya sayang saya tidak ingat jadi ingat gitu ya eh, tapi insyaallah saya tanggung jawab terhadap ada sepuluh apa itu di anjing yang sifatan-sifatannya yang mungkin kita ini di kita ini belum bisa melaksanakannya itu salah satu yang tadi ya jadi mudah-mudahan karena waktu adzan sudah tiba ya Pak ya mudah-mudahan satu kali lagi semuanya diberikan berkah umurnya diberkahkan rezekinya mudah-mudahan menjadikan amal ibadah yang soleh yang makbul. Karena al-ujroh itu bittibaril masakot, semakin hebat ujiannya, semakin kuat halangan dan rintangannya untuk melaksanakan ibadah pengajian, ibadah berjamaah, maka semakin besar pun pahala dari Allah Subhanahu. Wa Jadi kalau Bapak merasakan berat ikut pengajian Kita perangi itulah keberatan itu Insya Allah pahalanya semakin besar dari Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan satu kali lagi semuanya berkah Rizkinya berkah, anak-anaknya berkah Hasil maksud dan tujuan dimudahkan segala urusan Bahagia dunia dan akhirat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh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 Suci bendera panji Nabi tanamkan dalam hati kibarkan tinggi tinggi dari mujahid di sabirkah tidakkah hati kita sama ketika kalimat tauhid dibakar kalimat yang agung nan suci yang menjadi jantungnya keimanan umat Islam saat ini kalimat itu